Polisi menggerebek sebuah rumah tempat tinggal pengedar narkoba di Desa Balamjaya, Kampar, Riau. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita dua paket sabu-sabu siap edar dan sejumlah uang tunai hasil penjualan. Tersangka berinisial HH merupakan seorang ibu rumah tangga. Sementara suaminya berinisial NS yang sedang sakit yang diduga juga terlibat dalam peredaran barang terlarang ini dibawa petugas ke kantor Polsek Tambang untuk diperiksa. Tersangka mengaku barang terlarang tersebut didapat dari temannya berinisial S yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Penggrebekan dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Mengamankan. Ibu rumah tangga inisial HY yang ada di Desa Balang Jaya, yang mana dari tangan ibu tersebut kami amankan, barang bukti diduga sabu-sabu dua bungkus plastik sedang guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polsek Tambang dikenakan pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara